Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di undian door prize bulanan Baron Sport Agency. Nah, untuk informasi, untuk bulan ini ada 14 akun yang aktif D-nya 15 lebih. Namun hingga akhir hanya ada 10 akun yang mengisi formulir. Namun kita akan tetap undi untuk menentukan tiga pemenang hadiah 200.000. Langsung saja kita undi tiga pemenang hadiah 200.000 tersebut. Nah, ini di sini ada 10 peserta yang mengisi formulir dari 14. Nah, kita langsung acak kita langsung acak nama-namanya. Kita langsung acak dan langsung saja kita undi untuk tiga pemenang door prize dua ratus ribu rupiah. Dan yang pertama spot time ya kita undi lagi RD sport mania yang ketiga Bin Sport. Jadi sudah kita peroleh tiga pemenang untuk door prize rp rupiah yakni Sport Time, RD Sportmania, Bin Sport. Nah, sementara untuk pemenang keaktifan ini dari data yang ada hanya satu akun yang aktif D-nya full 31 otomatis akun tersebut yang akan menerima hadiah 200.000 ribu rupiah, yakni akun Narfinza. Ya. Sementara untuk satu lagi tidak ada, karena yang lain tidak ada yang full 31. Nah, di bulan lalu, akun Narfinza ini juga menang untuk keaktifan, tapi tidak bisa dihubungi sama sekali, sehingga uh, hadiahnya juga belum dikirim. jadi bagi yang kenal dengan Narvinza, tolong eh, kontak agensi untuk pengiriman hadiahnya. Ya Demikian undian untuk Door Prize Baron Sport Agency bulan Januari. Semoga teman-teman terus eh, semangat untuk memposting konten dan ikuti terus doorpress ini, karena doorpress ini masih akan kita lanjutkan untuk bulan Februari 2023 ini. Demikian pengundian doorpress kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.